paling kita tunggu-tunggu banyak persahabat ya vlog dari Lesti Rizky Bilar persahabat yang akan tentunya ditayangkan di channel YouTube Leslar Entertainment. Wow, ini cuplikannya persahabat ya surprise dari tim Leslar Entertainment untuk Bu Bos dan Pak Bos Lesti Rizky Bilar Ini luar biasa banyak persahabat ya dan ini juga tentunya part yang paling kita tunggu-tunggu. BBL digendong persahabat ya Dan BBL ada di dadanya Papa Bilar Wah, wow, Masya Allah banget ya Kalau kata Papa Bilar selagi lagi nenen channel itu. Masya Allah Bahagianya saat tentunya mendapatkan seorang anak Yang mana anaknya juga ini luar biasa bahagia persahabatnya, Yang mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Tentunya jangan sampai lupa persahabat ya vlog ini akan tentunya segera di up saja di channel youtube Leslar Entertainment Tentunya kita wajib dukung, wajib kita trending kan yuk sahabat. Info ini kita dapatkan juga dari akun sahabat Leslar Taiwan Yang mana sebuah kalimat yang dituliskan di postingan ini Pot yang ditunggu-tunggu L di dada papanya katanya tuh Hingga banyak di komentar Dan respon yang diberikan dari para fans yakni dari akun Instagram Aiza mengatakan di kolom komentar, kelihatan bahagia banget nih mereka katanya tuh Ada juga komentar lain diberikan dari Agung Instagram Agung AgungDD99 mengatakan, udah tayang belum nih udah gak sabar pengen nonton karena itu sabar ya persahabat Tentunya kita juga semua para fans gak sabar banget nih menantikan vlog-vlog yang tentunya membuat kita bahagia